Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayi'ati a'malina man yahtihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahatialah wa ashadu alla ilaha illallah wahtahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad Wa ba'du fa'ina astagal hadis kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umur muhtasatuhah Wa kulla muhtasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finar Kita lanjutkan hadis nomor 9 Wa'an Abi Qatada Radhiallahu anhu Anna Rasulullahi shallallahu Alaihi Wasallam Qala'in hirrah Dari Abu Qatada bahwa Rasulullah SAW berbicara tentang kucing Jadi Rasulullah itu berbicara tentang kucing Bagaimana keberadaan hukumnya kucing itu Kalau di hadis sebelumnya anjing <tuh> Karena liurnya, najis Dan cara pembersihannya itu diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kemudian di hadis ini Rasulullah berbicara tentang kucing Innaha kata Rasul Sesungguhnya kucing itu Laisat bina jasir. Itu tidak najis Innamahiyah sesungguhnya tiada lain dia itu minat tawafina termasuk binatang yang lunak binatang yang mengelilingi Alaikum atas kalian opo Jawa kita ini binatang sing bulek kewan sing bulet afrojahul arba'ah wa wa'atin midi wa'ibu uzaimah pada hadis ini ini dari Abu Qatada riwayatnya imam Lima. jadi artinya banyak yang meriwayatkan hadis ini yang asalnya itu dari Kapsah bintika'ah Seorang anak perempuan, anak perempuannya, Ka'ab di Malik, namanya Ka'fsah, itu di bawah Ibnu Abi Kotaja. Ini termasuk menantunya Ibu Kotaja, Ibnu Abi Kotaja. Nah, ketika masuk kepadanya, itu minta alat untuk berburu supaya disediakan atau disiapkan alat tempat untuk berbudu nah ketika tempat atau wadah yang digunakan untuk berbudu, baru itu ada imbah ada lalu, kemudian dituangkan nah, wadahnya itu nah, wadahnya itu didatangi oleh hero. yaitu kucing wadah ini itu parah, kucing kucing ini itu minum di wadah itu, dilah dilakukan. apa? menjilat air pada wadah tersebut. Ah kemudian ditunjukkan ini di apa? di kalau kepada sesama manusia itu dipersiapkan, ini kucing namanya Isombak ini. Nah, akan tengene kucing. <laughs> apa? Dibiarkan. <laughs> Jadi dibiarkan kucing-kucing itu oleh Abu Qatadah itu dibiarkan untuk minum, jadi menjilat-jilat air itu. Nah itu dilihat oleh Abu Qatadah Jadi kucingnya itu menjilat-jilat pada wadah tersebut. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, Atak jadi naya itu Oh, menakjubkan sekali wahai anak saudaraku. Dia dijawab Nah Lalu diterangkan oleh Abu Qadadah Inna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innaha laisat bina jazim minatawafina alaikum Nah sesungguhnya Kucing itu tidak najis Ini termasuk binatang-binatang yang Lembut Binatang-binatang yang suka mengelilingi Atas kalian itu Bulat Jadi karena banyak berkeliaran di sekitar rumah kita, bahkan juga sebagian dari orang itu senang untuk memelihara kucing-kucingnya ini, nah, sehingga secara keseluruhan dari kucing itu, baik liurnya kucing atau semua yang ada pada kucing itu, hukumnya itu tokit suci. Jadi tidak mengapa kalau misalnya bekas atau bekas silahkannya kucing itu dipakai untuk berwudu Itu tidak mengapa karena air liurnya itu tidak najis Demikian juga semua anggota dari tubuhnya kucing itu tidak najis, tidak najis Berbeda dengan anjing Kalau anjing sudah jelas di hati sebelumnya itu air liurnya najis Kemudian, cara membersihkan najisnya itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun, kalau kita mengetahui bahwa kucing itu ada yang mendatangkan mazhor. Artinya ada sesuatu yang membahayakan termasuk Itu adalah bulunya. bulunya Tapi marorotnya itu berkala Jaraknya sangat panjang Bisa 5 sampai 10 tahun Baru kemudian terkena akibatnya nah, Tentunya yang kita Menjaga diri Waspada Jangan sampai terkena marorotnya bulunya itu bisa mendatangkan malak. <tuh> Wallahu a'lam. Hadis nomor 10. Wa'an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu kola Berkata Anas bin Malik, jaa'a -bi telah datang orang Arab desa a'rabiyyun. Arabawi. Fabelan fitoi batil masjid lalu dia kencing di bagian masjid di tempat bagian masjid di pojok pojok masjid dia kencing di sana. Fajzarohun nasu maka para sahabat mencelanya. Menca, men, mencela atau mencacinya, nya, terus umek, jadi banyak orang umk masjid kiuyui masjid kencingi. Nah ketika para sahabat itu sama ramai, jadi mencela, mencaci, kemudian apa berusaha untuk melereng. Fanaahum Rasulullah Rasulullah melarang mereka, jadi malah dilarang, nggak usah siangkan, diteruskan saja kencingnya, nggak usah dilerai Rasulullah melarang para sahabat yang melerai itu. Falamakodo bau labu, maka ketika selesai kencingnya, kencingnya sudah selesai si rajul arob tadi, tadi. Amarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi memerintahkan Di Danubin Supaya didatangkan satu timba Danub bukan Dulub, kalau dulub dosa Kalau Danub Timba, kita harapkan saja Minmain berisi air Bauriqo Alayhi lalu disiramkan Alayhi atasnya Muttakabun alai Jadi Allah ini Datang kepada eh, kepada eh, Datang ke masjid ya. Menurut riwayat yang lain Datang ke masjid kemudian sholat Kisahnya demikian Kemudian mendoakan Dia berkata Allah Wa muhammadan wa Nah ketika dia datang ke masjid Karena mungkin kebelet Jadi kebelet pipis Tidak tahu tempat Waktu Itu mungkin tidak tidak disediakan apa Kamar mandi atau konten tempat untuk membuat kotoran dan masjid nabi pada waktu itu tidak sebagaimana masjid kita ini alasnya ini langsung dengan tanah kalau sana banyak pasirnya seperti itu masjidnya tidak pakai kita, kalau nah, buat tanah ini pun buat tanah yang sajadah nah rasul ini datang di masjid itu karena kebelet, dia tipis, dia kencing di situ nah, kemudian Para sahabat ya otomatis oh, Ini tempat untuk beribadah Tempat untuk melakukan amal-amal Soleh khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala digunakan untuk seperti itu Maka para sahabat ini berusaha untuk melerai, atau menghadir, melerai dan menghadir si Arab ini, ini tidak layak, hmm. buatin pantes, masjid kayak pipis dan gitu. murahan, tenang, ya. Hmm. Nah, tapi apa yang dilakukan ke para sahabat ini ternyata malah ditegur oleh Nabi, assalamualaikum. Nabi sendiri bukan berarti tidak mengerti, sangat mengerti bahwa Kencing anak Adam itu najis Kencingnya manusia itu najis gitu. Sangat mengerti sekali Tapi maksud dan tujuan Nabi salam, uh, Melarang para sahabat Yang berbuat itu Tujuannya Supaya si Resul tadi itu menyelesaikan Kencingnya Salah satunya demikian Jadi pelajarannya itu Salah satunya supaya kencingnya si arok uh, ini terselesaikan nanti kalau waktu dia kencing terus di apa rame-rame di duduk diberi peringatan atau dinasihati, hati, mungkin ini uh, mudah mampet itu. Jadi orang kalau sudah kebelet terus, uh, terus kaget nanten, kaget nanten. Nah itu malah gupu gupu nanten malah. Jadi tidak baik. Jadi secara kesehatan juga tidak baik karena tidak terselesaikan. Apa, buang hajatnya Yang kedua lebih panik Karena banyak orang yang Mencercanya kemencacinya mencacinya Maka, Nabi itu mengantisipasi Melarang warna rahum, Melarang mereka ini Itu berbuat seperti itu Biarkan hajat sampai Kencingnya itu selesai Sampai dia itu menyelesaikan buang hajatnya dan itu menunjukkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW Orang yang melakukan kesalahan itu ya Orang yang melakukan kesalahan, termasuk kencing di masjid itu kesalahan Mencara menasehatinya itu sesuai dengan keadaan orang tersebut Orang itu masih awam, jahil dalam persoalan din ini tidak Belum mengerti dalam urusan din ini Maka Rasulullah memberikan akhlak yang terbaik Apalagi ini berkaitan dengan Akhlak infirot Jadi akhlak pribadi ini, Masalah kencing ini. Biar selesai dulu Baru kemudian Dinasehati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi memerintahkan Kepada para sahabat Untuk Mensucikan atau membersihkan Najis Atau kencingnya anak Adam itu Rasul tadi itu Cara membersihkannya bagaimana? Ya, kalau itu menempel pada tanah Maka cukup disiram Cukup disiram Tidak perlu dipel apa -apa, benar -benar. Nah, Dipel di tengah gerigi-gerigi ini dipel. Tapi kalau pada tanah mungkin dipel Malah pelesin kotor benar -benar. Alat itu Jadi cukup menurut hadis sini disiram dengan tanah juga tidak perlu bagi kita mengambil tanah yang dikencingi tadi ada ada bekas kencingnya kemudian disusruk Kali pacul, nomo kali alat kemudian dipindah tanah itu tidak perlu tidak perlu dipindah tempat yang kejatuhan najis kotoran itu dipindah ke tempat yang tidak perlu maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan cukup dengan Kenapa? Karena tanah itu meresap Dan air itu menjadi pembersih atau penyuci Pada najis yang jatuh yang menempel pada tanah tersebut ini. Jadi anal awdo'idah jasad Ketika bumi, tanah itu kena najis Maka bumi itu akan menjadi bersih ilmai dengan air cukup dengan air baik itu rohwa kanat atau solbah tanah itu keras atau tanah itu kering itu disiramkan air padanya itu sudah mencukupi untuk pembersihan kemudian di hadis ini juga kita mendapati pelajaran ada kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk Memuliakan masjid Masjidnya Allah Ta'ala Bagaimana memuliakan masjidnya Allah Ta'ala itu ya, Tidak dengan mengotorinya Apakah itu dengan kencing? Apakah itu dengan Apa maaf Itu dengan apa ini Ludahnya Dahaknya Jadi Diupayakan Masjid-masjidnya Allah itu terjaga, terjaga Kebersihannya Terjaga, jadi kerapiannya juga terjaga karena masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah. Sampai di dalam hati lain Rasulullah SAW mengingatkan tidak pantas ya di dalam masjid itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk... Membaca Al-Qur'an Mempelajari din Al-Islam ini Untuk kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Jadi masjid itu fungsinya demikian Makanya itu hanya orang-orang yang beriman Yang bisa memakmurkannya Inna ma'ya'murumah man Man'amana billahi wal-yaumin Akhir wa musalah wa'at wa apa musalah wa'at huzaqah dalam surat at taubah demikian Hanya orang yang beriman kepada Allah Hanya orang yang beriman kepada hari akhir Kemudian menegakkan sholat Bayar zakat dan tidak khawatir Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Itulah yang layak dan pantas Untuk memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala Makanya Siar-siar Islam Amal-amal Islam yang sah sahih, Sahih dari Rasulullah Sallam dimakmurkan di masjid-masjidnya Allah. Kita tidak usah raku-raku, kita tidak usah raku-raku atau mamam. Ya, kita terangkan, kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita mendapatkan pelajaran di dalam hadis ini bagaimana Rasulullah Sallam berakhlak, beradab bersikap, berperilaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap muslimin terlebih muslimin yang masih belum paham belum mengerti dalam persoalan din ini jadi dilihat itu sikulan ini belum paham tentang islam ya kita perhatikan jadi tidak di yang disamakan dengan sahabat-sahabat yang lain sudah mengerti di kata-katai dengan perkataan yang tidak baik, ternyata tidak demikian. Malah Rasulullah SAW memberikan contoh yang terbaik dalam akhlak ini. Bersikap dibiarkan, si Roger, tadi itu kencing sampai selesai. Para sahabat yang berusaha untuk menghimpunkan, kan sahabat kan kepikiran menghimpunkan itu malah dilarang. Dilarang oleh Nabi. Ngat -ngat. Tujuannya adalah sipulan itu supaya menyelesaikan hajatnya nah Baru kemudian diberi pengertian, diberi penjelasan Nah ini pelajaran bagi kita bahwa eh, muslimin yang belum paham terhadap Islam itu nah Perlu diberi pengertian-pengertian menurut kapasitasnya, menurut keadaannya ini Tujuannya apa supaya syariat Islam itu tersampaikan supaya Islam itu dipahami oleh kaum muslimin secara keseluruhan dengan metode dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau kita ngaji, salah satu diantaranya ngaji setiap ayat atau setiap hadis kita pelajari dan kita akan mendapatkan pengertian-pengertian syariat Islam atau hukum-hukum Islam atau ajaran Islam. Nah, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa berusaha untuk mengamalkan apa yang disyariatkan di dalam Islam ini. Dua hadis yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin.